Bagi rekan-rekan yang bukan programmer, tapi ingin membuat aplikasi, saat ini sudah ada beberapa solusi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah App Inventor. Wahana ini merupakan proyek dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Tampilan App Inventor sederhana, sehingga memudahkan para pemula untuk dapat segera mengembangkan aplikasi, baik untuk Android maupun iOS. Meet App Inventor dapat dikunjungi melalui situs resminya di appinventor.meet.edu Oke, kita langsung kunjungi tautannya dan mulai membuat aplikasinya Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah klik tombol create apps Nah, biasanya diminta untuk login dengan akun Google masing-masing uh, Anda akan dibawa ke antarmuka pengembangan aplikasinya jika ada pengumuman langsung tutup continue saja untuk saat ini nah kita bisa lihat untuk project kita itu ada di my project karena kita ingin membuat proyek baru kita klik start new project kemudian beri nama nah yang perlu diperhatikan adalah nama proyek tidak boleh mengandung spasi karakter spesial seperti persen, tanda tanya, garis miring. Nama proyek hanya dapat menggunakan huruf alfabet, angka, dan garis bawah. Jika sudah berhasil, Anda akan dibawa ke antarmuka pengembangan aplikasi. Kita beri saja nama latihan 1. Nah, perhatikan kita memiliki beberapa komponen di panel user interface yang dapat diseret ke layar pada aplikasi. Selain komponen user interface, juga terdapat komponen layout, media, drawing, animation... Maps, Chart, Sensor, Sosial, Storage, Connectivity, dan lain sebagainya. Langkah pertama, kita perlu unggah dulu aset-aset yang dibutuhkan. Klik tombol upload dan unggah aset yang kita inginkan. Ini ada dua file. Oke, okay, selesai upload. Kita mulai dari uh, screen 1. Kita set properti di bagian kanan. Kemudian klik background image. Dengan background yang kita inginkan. Kemudian dari komponen layout. Kita pilih Table Arrangement. Saya ke layar aplikasi. Kemudian kita set propertinya untuk kolom. Kita isi satu, Kemudian row. Kita isi dua, Untuk bagian width pilih 100%. Berikutnya, kita pilih horizontal arrangement dan seret ke layar. Nah, ini kadang-kadang suka uh, tidak, ini ya tidak berhasil. Kita coba set otomatis dulu. Nah, masukkan ke dalam. Nah, seperti ini, kadang-kadang ini harus dilakukan. Kemudian, table arrangement kita kembalikan. Ini width kita jadikan kembali 100%. Oke. Okay. Nah, kemudian kita masuk ke uh, property di bagian kanan. Untuk align horizontal, kita pilih center, align vertical. Top, kemudian backgroundnya jangan lupa dipilih NaN juga dipilih none kemudian untuk bagian width nanti kita pilih uh, 100% seperti ini tadi ya oke okay. nah berikutnya kita pindah ke komponen user interface Kemudian kita pilih image. Nah, kemudian kita seret ke layar seperti ini. Berikutnya, kita set properti di bagian kanan. Baik untuk height dan width, kita set ke 100 pixel. Kemudian pada picture-nya sendiri, namanya picture kita pilih gambar yang ingin kita gunakan ya ini nya 100 pixel, ok widthnya 100 pixel, kemudian picturenya yang akan logo yang akan kita gunakan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah berikutnya kita masukkan juga komponen label untuk membuat judul tampilan aplikasi. Pilih label dan seret ke dalam uh, layar seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian kita pilih di bagian kanan, gitu ya, labelnya. Uh, kita pilih font size-nya ke angka 24 dan kita tulis uh, latihan belajar App Inventor di kolom teks ya di sini ya latihan App Inventor ya ini kita besarkan ke 24 dan font-nya bold, itu ya. Ini kita mulai latihan. Yep, inventor. Kemudian kita set warnanya menjadi biru ya, blue. Oke. Okay. Nah, berikutnya kita masukkan uh, komponen lain, yaitu button kita tak seret ke dalam ini seperti terlalu besar kita kecilkan sedikit saya muat ya ini kita ganti sans serif untuk buttonnya kita tempatkan seperti ini Oke, okay, sepertinya kita perlu uh, membuat row-nya tambahan ya menjadi tiga, ya, supaya bisa muat ya. Ada satu lagi di atas. Nah, buttonnya. Nah, seperti ini jadi ada text button untuk untuk memulai ya. Seperti ini. Nah, kemudian mungkin kita tambahkan juga ya satu lagi menjadi empat ya. Nah, seperti ini nanti kita untuk membuat button yang satu lagi. Oke okay, ya. Nah, ini ada button satu lagi bisa kita buat. Nah, bagian ini button dua kita beri nama. Kita kasih label mulai. Atau klik di sini ya. Klik di sini. Oke, okay, kita bisa tentukan warnanya, misalnya temanya biru ya. Kemudian backgroundnya cyan. Oke, okay, di sini kita bisa lihat sudah ada uh, apa namanya, sudah ada aplikasi yang sudah terlihat dalam satu layar. Jangan lupa untuk itu kita mulai save project, gitu ya. Nah, berikutnya kita tambah screen. Berikutnya yaitu screen kedua. Oke, okay. kemudian dari pilihan screen, kita masuk ke screen kedua, sama seperti di pertama. Ya, kita siapkan yang pertama, table arrangement dulu, kolomnya satu, lognya. Tiket ya, kurangnya row satu, Rownya 3 Oke, okay. kemudian ini horizontal arrangement, ada ini agak sulit ya masuknya. Oke, okay, bisa masuk. Nah, selain bisa masuk, biar lupa, table arrangementnya, width -nya kita tulis sebagai 100%. Oke, okay. nah kemudian kita align dulu dia sebagai center tanpa background color. Seperti ya, seperti biasa tadi, ini kita tulis sebagai 100 pixel width juga 100. Oh maaf ini harus 100%. With 100%. Oke, okay, heightnya nya gitu ya. Nah berikutnya dikembali ke user interface kita masukkan image ya gambar. Kita sudah dapat image ini dan apa pilih picturenya adalah yang logo simple. Kemudian ini 100 pixel lebarnya juga 100 pixel ya, oke berikutnya kita tambahkan label berikutnya adalah penjelasan tentang logo tersebut ya misalnya di sini adalah kita tulis sebagai yayasan indonesia, oke, nah kita sekarang sudah punya teks yang eh, dapat digunakan, gitu ya. Nah, text kita taruh di tengah, ya, center. Ini terakhir center perkara Indonesia. Kemudian kita tambahkan lagi label berikutnya di kolom berikutnya adalah alamat, ya. Misalnya, oh yang atas kita beri bold, ya, supaya itu berbeda dengan yang di bawah. Dan yang di bawah kita tulis alamatnya itu adalah Jalan Asybahia nomor 105 106 Depok. oke sekarang kita sudah punya nama dan alamat ini tapi sepertinya Table arrangementnya kita butuh satu lagi, ya. Kita butuh empat, ya, jadi empat. Oke, nah, berikutnya kita tambahkan interface satu lagi, adalah button, gitu ya. Button ini, button gunanya untuk kembali ke menu di layar yang pertama layar yang pertama oke okay. oke okay, nah ini kita sudah punya uh, interface sederhana ya dari aplikasi sederhana nanti rekan-rekan bisa isi sesuai dengan uh, konten yang rekan-rekan uh, inginkan Oke okay, sekarang kita coba save Projectnya dan kita mulai masuk ke uh, screen 1 untuk mulai pemrogramannya Okay. nah setelah di save kita buka lagi di sini. Uh, oh, sepertinya kita butuh tambahan satu tabel lagi, eh, apa satu kolom lagi, eh satu baris lagi. Oh sudah ada rupanya. Kita tambah di sini button satu lagi. Kita beri nama tutup ya. Ya ini fungsinya untuk menutup aplikasi. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian block. Kemudian pilih button satu dulu. Kemudian pilih when button one klik do dan seret seperti ini. Kemudian kita masuk ke control. Coba cari di bawah. Nah, kita pilih open another screen. Gitu ya. Open another screen. Kita pilih screen 2 ya screen 2 Nah kemudian berikutnya kita pilih untuk button 2 pilih seperti biasa one button two, klik do Nah ini sama seperti tadi kita cari control, tapi berikutnya adalah kita cari close application ya kemudian kita pilih di sini terus permission. Oke, selesai untuk screen 1. Berikutnya kita ke screen 2. Oke, ya, screen 2. Ini button 1. ya. Seperti biasa, one button 2 click. Oke, kemudian kita ke control. Nah, ini apa? Another screen. Persungnya adalah screen satu, oke, okay. sudah selesai, jangan lupa kita kembali ke desainer, kita lihat di sini ada screen satu kita punya dua tombol, dan di screen dua cuma ada satu tombol, tombol kembali, nah kemudian projectnya kita save, nah langkah berikutnya adalah kita langsung buat aplikasinya, menggunakan menu build dan pilih Android app, ya, yeah. Nah, sistem akan mengkompilasi aplikasinya sampai siap untuk digunakan. Oke, kita tunggu sebentar sampai kompilasinya selesai. Jadi semakin banyak aplikasi, apa semakin banyak isinya ya? baik foto video maupun gambar akan semakin lama. Nah aplikasinya kemudian sekarang sudah bisa di download dan juga bisa di eh, kalau misalnya rekan-rekan mau menggunakan link juga sudah bisa dengan scan qr code yang ada di kanan, Itu ya. Nah, pada konteks ini kita pilih download terlebih dahulu. Oke. Okay. Pilih yang latihan satu, oke, kita tunggu selesai. Oke, nah, berikutnya, kalau rekan-rekan memiliki uh, HP Android juga sudah bisa digunakan. kita coba bagaimana apakah aplikasi kita sudah bisa berjalan ya tuh di sini saya menggunakan emulator untuk melihat apakah aplikasinya sudah bisa berjalan ya kita lihat aplikasinya latihan satu nah ini dia tuh, ya di sini sudah ada tulisannya latihan app inventor sebagai judulnya klik di sini untuk masuk ke screen kedua. Kemudian klik kembali untuk masuk ke screen pertama dan klik tutup untuk menutup aplikasinya. Cuma ini sepertinya ada kendala sedikit ya. Ya, tapi secara umum inilah bagaimana rekan-rekan mengembangkan aplikasi menggunakan App Inventor. Terima kasih banyak, Assalamualaikum, selamat berkarya.